Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Bergabung bersama saya Novel al -Idrus. Kali ini kita akan belajar tentang Ismullahil Suatu nama Allah yang kalau diucapkan Dalam memanjatkan doa Pasti doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Suatu ketika Seorang mendatangi seorang ulama Yang bernama Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir, Rahimahullah Kemudian orang tadi berkata Wahai Habib, tolong ajarkan kepada saya Ismullahil Azam, sesuatu yang kalau saya baca pasti oleh Allah Subhanahu wa taala doa saya dikabulkan. Maka sang Habib, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir berkata kepada orang tersebut, "Saya akan ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang lebih mudah, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan Ismullahil Azam sesuai dengan apa yang kau niatkan." Kamu ingin doamu segera terkabul, maka orang tersebut menjawab boleh saya mau dengan apa yang uh, Habib sarankan. Maka Al Habib Abdullah bin Hussein bin itu berkata kalau kamu punya hajat kamu ingin sesuatu maka doakan saya mendapatkan yang sama seperti yang kamu inginkan tanpa sepengetahuan saya. Misal kamu pengen A maka malam hari atau dimanapun saya nggak ngerti kamu doakan saya ya Allah berikan fulan A. Ya Allah anugerahkan kepada pula ah. Maka pada saat itulah Malaikat berkata Ya Allah berikan pula kepada orang ini Apa yang dia mintakan untuk saudaranya Wala Engkau mendapatkan yang sama Seperti yang engkau mintakan untuk saudaramu Doamu untuk saudaramu Tanpa sepengetahuannya Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Doa seorang mu'min untuk saudaranya Tanpa sepengetahuannya Doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau engkau mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuannya, malaikat berkata kepadamu, engkau mendapatkan yang sama. Oleh karena itu, jika kita ingin hajat-hajat kita terkabul, maka yang rajin mendoakan orang lain mendapatkan yang sama dengan apa yang kita inginkan. Seakan-akan kita abaikan keinginan kita dan kepentingan kita, kita mintakan orang lain mendapatkan itu maka malaikat mendoakan untuk kita dan doanya malaikat pasti diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari ajaran ini? Hikmahnya adalah Allah mengajarkan kepada kita untuk memikirkan orang lain, untuk mendoakan saudara kita, untuk menunjukkan cinta dan sayang kita kepada sama muslim. Selamat beramal, semoga hajat-hajat Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa susah, tanpa susah payah dan dalam ridhonya. Jangan lupa subscribe dan sebarluaskan channel Youtube ini dan kajian ini. Saya, Novel Al-Hidrus, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.